lagi ngapain sih hmm, hmm. yang penting lu bukan si Eko apa-apa nenek sekadar ngadoain amin mudah-mudahan didengar jaba amin kamu buruk kawin sayang setia amin jawab. amin ini lagi promosi cari jodoh Cari jodoh, jodoh. Jangan ke Nenek nyenternya cari jodoh Nenek, Nenek ada yang ngebukti apa, ada yang doyan apa ini, Barangkali juga ini Ini dia ini, nih ini, ini, Yang pengen juga Yang pengen itu mah Tapi di hidungnya udah ketahuan dia Udah punya simpenan Cuman belum ada duitnya Bawa 50 Bawa 50 Cukup ini bos ya, <laughs> YouTuber. Eh? YouTuber. Ini bos gara-gara Main youtube lu, baso YouTuber, bangunan, barat, barat, barat, barat. Ngopi dulu guys Ngopi ngopi ngopi Mau oh. <laughs> makan baso bukan ngopi ini baso lo Mbak. nih Bangun bang. Ini doket A-L Yes, yes, yes Yes Yang Ujungono juarakan ayam keprek <laughs> lagi ngulek sambel, halo ayam keprek, ya nggak kedengeran, ini baju ini, kali ini, oh si Padang loh. Tanya, itu Iya, buat nama-nambahin hmm. Ini seorang hmm. bapak Namanya Mandra Bang Mandra oh, Mandra hmm. oh, hmm. <laughs> sakit buat. kerja gendut, belum nongol, gak ada kan? hari minggu halo mantra <laughs> bikin YouTube baru dia. youtuber baru, youtuber baru hei, halo wais, gak fokus yeah. <laughs> Inilah tampang Bang Nasrul. Yang ala, -ala kadarnya. Bukan apa, kadat, apa kadarnya. Ini namanya Abang Mandra. Jualan jeruk-jeruk. Jeruk. Ah, Mandra makannya kepanasan. Panas. Panas, panas. Orang latihan itu cuma 15 orang. Ini ada tempe ada bahan dimakan Mandra.